Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahi, Uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Perbanyaklah doa ketika sujud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan rapnya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa, HR Muslim nomor 482.